Oke guys balik lagi sama gue Raffi di channel Rafika Bi yang pastinya kali ini kontennya masih sama gue mau terus terus terus main game Apaan <tuh> sih anjing gak maksudnya gue akan lanjutin main game Jackie Chan Master lagi ya langsung aja kita meluncur ke videonya tapi sebelum itu jangan lupa dong di like comment subscribe dan di share ke teman teman kalian biar teman teman kalian tahu dan channel gue berkembang so langsung aja kita meluncur ke videonya eh satu lagi jangan lupa Follow akun sosial media gue Semuanya ada di kolom deskripsi So langsung aja kita meluncur ke Jackie Chan Stunmaster Master jago banget apa lo legal kau oh. oke okay, dapat kepala naga gimi laki mi laki mi laki kita tinggal lain nih fara bajingan budging bajingan ini my hear i don't feel so meninggal nying, niatnya mau cepat malah meninggal. Oh, gua darah gua sampai mau habis nying, abu lah mendingan. riba banget cuy. ya. Ah, ini kenapa sama mau batunya? kalau gua lompat nanti gua kena batu gimana sih? nah, ah, gak cuma juga cok darah gua tinggal dikit lagi tinggal dikit guys, darah saya guys itu dong ya, keren Oke, okay. oke okay, dapat darah. Okay, Ngari juga nih. Yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Oke okay, bisa saatnya kita balik lagi ya kita balik lagi kita balik lagi ke chapter paling paling ribet sedunia Dan malah keroyokan lagi lu lu pada lu bangun-bangun jangan manja jangan manja bangun sini sini kalau mau meninggal sini satu, satu jangan keroyokan tinggalkan dia kan eh malah di atas saya bukannya turun mau pikir lo keren anjing sini sini kalau berani sini ngeri banget, ngeri banget aku pikir bakalan jatuh tuh tadi dimana ya yang hujan, hujan hujan ikan itu ya oh ini dia Uy, kenapa gayanya banyak banget sih gua ngeri matanya oke dapat susu kita harus cepet nih ya nggak bisa nih lama-lama begini nih. Oh, nggak ribet. Nah, aneh -aneh senjata ayo sini. Gak ada takut ya oh, gue. Oh. Woi, awas debur. Ribet. Bu, bu. What did I ever do to you? You are getting warmer. Huh? Ah, ya bisa yuk. Gue jadi fokus buat ini. Cepet kalah karena nggak boleh kalah gue. Pasti menang gue selalu. Gamers terjago what? se, se dunia gue ya, kan. I Harus menang lah. Nggak nah, cepet kalah. Oke. Okay nggak kelar-kelar lagi nih musuhnya ini ada terus ada terus bajingan tuh. Hmm, kan lu. Ah, hilang jadi itu tong sampahnya aku tendang. Apa lu? Bangun, jangan manja. Lagi lagi, sekali lagi. Pretty good, eh? Pretty good, eh? Menang gua, Cuk. Menang Cuk. menang Cuk. Sampai keringetan gua, sumpah warah. Saking fokusnya, saking fokusnya. Ini biasanya, kalau yang ketiga ini di akhir chapter kita ngelawan Rajanya nih biasanya nih biasanya catch me vegan catch me vegan yuk yuk yuk bisa yuk loadingnya lama loadingnya lama lama lama lama lama lama oke okay. musiknya udah beda lagi nih ya back beda ya lebih menantang nih sekarang lebih serem nih kayaknya lebih action gitu setahun bermulai baru mulai cu langsung di digebok sama kotak-kotak itu ya box-box itu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 Ish, udah gitu itu nggak bisa dipijakin, anjir licin, nggak rata gitu loh. kalau tadi udah benar tuh, shit meluncur jatuh ke bawah malah nyebur, embel beda ah. loadingnya lama Lagi nih, hei Uh, ribet. Lagi nih, akhirnya lewat juga. Gak ada pembatas-pembatasnya banget anjir. Buset lawannya sekarang mantap nih. guru taekwondo kayaknya lawannya ini. Terus Go nih. Eh sini guru taekwondo lucu pakai kuning ini warnanya so you do like dancing Oke sekian game yang gue mainin kali ini Gue mau refreshing dulu Daripada gue stress main game ini terus terus terus terus, terus. Emosi gue Nanti kepala gue meledak Mending gue nonton Netflix Makan, minum, tidur dulu Baru gue nanti lanjut lagi So jangan lupa di subscribe, like, komen Dan di share ke temen teman kalian Biar temen teman kalian tahu dan channel gue berkembang Dan jangan lupa di follow akun sosial media gue Semuanya ada di kolom deskripsi kalian Tinggal klik dan follow Oke okay. Sampai ketemu di konten selanjutnya Georfi cabut